Oke, okay. pada video kali ini kita akan membahas skenario ayo Tentang sistem, blok sistem tubuh ya Sistem tubuh manusia Di mana blok 4 ini Jadi Yang mana topik yang mau diambil itu Adalah tentang terlalu bersemangat berolahraga ya Jadi Identitas pasien ini anak Smith 15 tahun nomornya, pekerjaan kemungkinan ya, atlet karena dia diantar sama pelatih ya ke poliklinik, ke dokteran olahraga. Bangklong utama jadi dia ngomong tungkai kanannya itu di betis kanan mendadak kram ya. Nah, kram saat mendrabel bola ya. lalu tidak ada pemanasan sebelum latihan basket bola basket Nah keluhan tambahannya ini ada nyeri dada. Kemudian terkena lemparan bola basketnya. Nah juga dia ada pegal di kedua lengan atas. Nah jadi pemeriksaan fisik ini wajahnya tampak kesakitan. Jadi dari sini sebenarnya kita ya Untuk Bagaimana kalau untuk Terkait dengan blok sistem Berarti kalau tungkai ini sistem apa Ini muskul Sekian tangan Nah kalau kram Kram ini masuk ke Neurosensoris ya? Karena merupakan suatu sensasi Nah Kalau berlari ini termasuk ke aspek motorik berat ya, ke muskuloskeletal nah kemudian sistem apa lagi nih yang terlibat ya? kalau dia menderibal pemanasan pemanasan ini kaitannya ke aspek metabolik ya, sistem metabolisme nah lalu Ya, pegal dengan kram ini masih masuk sensorik, ya Rasa masih Sensoris di kulit ya. Nah, jadi ini Kalau di dada, ini nyari di dada um, Apa sih sistem tubuh yang ada di dada ya Tapi karena BEMU itu terlalu luas Kalau kalian bagi dada itu kan sama dengan torak ya orang ini jadi sebenarnya sebagian besar itu corpulmo, cardiorespi ya. Nah, tapi ini terlalu meluas. Karena pasien tidak ada kalau di respi ini kalau han sesak ya. Nah di skenario tidak ada, jadi muti ke muskuloskeletal parak ya jadi kita bisa ajukan di sini bagaimana kerangka konsepnya dimulai dari tidak dilakukannya pemanasan ini menyebabkan penurunan oksigen di ototnya nah, jadi di otot ini akan terjadi peningkatan respirasi anaerob A itu kan artinya tidak aerob maksudnya oksigen nah, kalau Respirasi anaerob terjadi Sebenarnya ATP itu berkurang ya. ATP berkurang ATP ini kan Untuk energi ya. Sementara Menribel ini Justru ATP nya itu meningkat Kebutuhan Dari energi meningkat ya. Jadi metabolisme otot Tadi meningkat, ya. inilah maksudnya ATP tadi meningkat. Ya. Nah, jadi dia sebenarnya mismatch. Jadi kalau kita gambar suatu Pengikit antara supply dan dimen energi maupun oksigen itu di sel besarlah kebutuhannya demand ini kan kebutuhan nah dibanding dengan yang tersedia ya. oleh karena itu sehingga timbul peningkatan metabolisme asam laktat nah asam laktat inilah yang menjadi penyebab ya. dia di kaki bawahnya ini betisnya tadi diseluntas inferior betis kanan dia mengalami nyeri kram ya. nah kemudian riwayat dari yang namanya benturan bola tadi ini seberapa mengaktifkan reseptor sensorik nyeri ya di kulit nah tapi dia tidak ada terapi analgetiknya jadi makin ini makin parah aktivasinya ini meningkat sehingga ditorak di dada ya. Dan juga di Tangan tadi Lengan atas ya. Nah lengan atasnya Ini juga timbul nyeri kram tadi ya Nah sehingga pasien Datang ke klinik dengan ekspresi Wajah kesakitan Ini bagian dari pemeriksaan fisik tadi ya Nah Jadi kita Hipotesisnya itu nyeri dan kram betis ya Nah, ini merupakan suatu yang namanya kalau dalam gejala ya atau kalau dalam pembuatan status rekam medik itu subjektif. Nah, ini akibat penumpukan asam laktat ya. Jadi ini diagnosis etiologinya ya. Penumpukan asam laktat jadi penyebab ya. Kalau kita misalnya sering baca buku-buku klinis nanti, ini berarti termasuk etiologi metabolik ya. Karena nanti ada selain etiologi metabolik, ini sebenarnya golongan non-trauma ya. Ada juga golongan trauma. Trauma ini contohnya lain itu DD untuk Kaosoka. ya. Nanti ini bisanya case -nya, fraktur fraktur bisa dia di tendon atau ligamen ini sebenarnya sprain atau strain nah, tapi kalau dengan kasus ini masih mungkin terjadi ya, di level tendon atau ligamen ini nah, sprain ya. Nah, ini non trauma nih pada umumnya. Sebenarnya etiologi non trauma lain, ini kalau metabolik itu bisa kasus-kasus pasiennya RDM atau tiroid. Nah, ini tapi di skenario tidak ada RPD ya riwayat penyakit dahulu. Nah, kemudian respirasi anaerob lepas tidak dilakukan pemanasan nih, ya. nah memang benturan ini yang termasuk ke trauma tadi tapi mungkin masih trauma tumpul ya. karena nanti trauma ini diperdalam di, di forensiknya kalau di forensik itu selain trauma tumpul ada trauma tajam nah. Lalu, tanpa pengobatan nongetik, yang jelas ya, sehingga dia di PEMPIS ada ekspresi wajah kesakitan. Jadi, nanti bisa untuk melengkapi skenario ini, ada pemeriksaan penunjang MRI (Magnetic Resonance Imaging). Ini aplikasi fisika radiologi ya. Ini kan kita sudah belajar fisika di Blok 3 kemarin, Fismet, ya (Fisika Medik). Lalu, kalau di puskes, tapi ini di FK. TRL ya. dan tidak seluruh rumah sakit ada MRI ya, di Somsel aja ini, seperti RSMH, Siloam maupun caritasnya, dengan MRI oh, dan RSUD Uda Fatima mungkin kemudian, jadi kalau yang di FKTP yang kita bisa lakukan, seperti puskes atau klinik, biasanya cek asam urat dulu, karena ini ada risiko kalau atlet ini kan dia gaya hidup ya gaya hidup pola makan ya nah pola makan mungkin biar head down ya tinggi lemak ya nah atau tinggi purin ya, nah ini metabolismnya dia ini sering ke penyebab beram dan juga nyerinya tadi Jadi terapi biasa analgetik ya Analgetik ini Eprison sebenarnya Eprison ini Golongan muscle relaxan Nah pe Penghilang Kontraksi otot Rel Relax kan istirahat ya. Jadi biar ototnya istirahat Tidak kaku lagi Nah Tapi ini Rata-rata di FKTP Jarang ada yang ada di FKTP ini justru seperti PCT, Asmev atau mungkin diclofenac. Golongan-golongan NSAID ya. Atau meloxicam, piroxicam ya. Nah, tapi ini ada namanya efek samping nyeri perut. Jadi konsumsinya harus jangan perut kosong ya. Dan juga perhatikan interaksi obat contohnya ya, NSAID ini kalau pasiennya ada hipertensi nah, jangan dibarangin dengan ACE inhibitor seperti kaktopril ramipril, ini bahaya ya ini bisa meningkatkan krisis hipertensinya. oke, jadi kalau mau kita analisis masalahnya yang penting-penting ini regioanatomi ya, di ini hafalkan, ataupun digambar gambar dari sobota contohnya ya dari ya, ekstremitas kita dibagi jadi femur cross dan pes. Nah cross ini yang tisade. Nah ini lokasi kita. Nah ini tampak depan, ini tampak belakang ya. Lalu kalau mau lebih spesifik ada pembagiannya lagi. Kloris bagian belakang posterior dan anterior ya. Lalu di bagian ini, kalau di bagian belakang ini, nah ini poplitea lokasi misalnya kalau atlet sering terisak ya, nah akibat dia misalnya habis olahraga langsung duduk, ya. nah duduk tapi fleksi ya, nekuk ya. nah. kemudian di bawah poplitea ada regio Suri, lalu ada gluteus posterior dan anterior ya. dan juga bedis, ya. nah, arah anatomis melibatkan betis ini proximal distal ya. proximal menjauhi mendekati sumbu tubuh distal menjauhi dan nanti ada gerakan ya. nah, ini gerakan-gerakan yang kemungkinan menjauhkan cedera ada infeksi reversi saat menribbel itu proyeksi ekstensi ya. dan kalau tidak ada kemungkinan otot-otot yang mengalami kram ini antara peternak mayor serius anterior itu mungkin juga delta karena tangan kan sering dipakai untuk basketnya nah ini kalau kita angkat kulit maka penyebab-nyebabnya itu ada dari sarafnya ya. nah, dari dermatum-dermatum torakal nah, Kemudian bisa juga dari penyebab nyerinya itu dari cedera di pembuluh darah yang memfaskularisasi otot eh, Bukan pembuluh darah arteri koroner tapi nyeri darah di arteri koroner itu khas ada penjelaran ke rahang ya, ke leher Pasien kan tidak nyerinya terlokalisir di dinding darah kemungkinan jadi otot, ya. nah, otot ototnya Nah otot-ototnya itu kalau antar terlalu dia interkostal Di bagian dalam, interni ya ada bagian luar ya, eksterni dan kalau memang pasiennya itu ada sesak, kemungkinan memang ada yang lebih dalam dari otot ya, itu bisa masuk darah atau masuk udara lalu darah itu namanya hematotorak kalau udara itu ada motor nah, tapi klinis di kasus kita ini tidak ada dan apakah origo insersi ya? Dari otorator dinding dada ini Karena ini masih belakang anatomi Kemarin kalau di tangan ini Pembagiannya di sini lokasi lengan atas saya Rahim ya. Lokasi kasus Nah ini kita bagi lagi juga Tampak depan dan tampak belakang Lalu secara spesifik Berahi itu dibagi menjadi the posterior Belakang dan depan juga ya. Nah Nanti di bagian atasnya ada oksila Di bawahnya ada kubiti ya, Perbatasannya Nah, beginilah saat olahraga ya Terjadi kalau misalnya fleksi Itu bisep Otot bisep kontraksi Trisepnya relaksasi Nah Sendi, antar, sendi siku ini menjadi titik tumpu Fulcrum ya Nah, ini aspek biomekanika Kalau di fisiologi Nah, ini bebar yang digenggam. ya nah kalau ekspresi wajah ini jadi berkaitan dengan otot-otot uh, wajah ya jadi untuk bibir itu kalau saat kesakitan kan tertarik tuh jadi bucinator ini yang berkontraksi menarik dan juga risorius ya, karena kita tertarik dan juga uh, bibir nipis ini ada orbicularis oris ya. nah, otot itu ada origo dan insersinya kalau yang berkaitan dengan kasus kemudian oris ini dia dari rahang ya, tulang rahang maksila gigi in, di atas gigi incisor ini gigi seri ya nah ini insertnya di skin di kulit dan nerve-nya itu sarangnya, sarang nervus facialis jadi ini menutup lips menutup bibir nah ini tester uh, teori dari asam laktat tadi jadi asam lemak itu di karena adanya nanti perubahan dari molekul piruvat. Pirufat ini kan dihasilkan dari proses yang namanya glikolisisnya. Nah, glikolisis. Nah, jadi nanti kaitannya, kenapa bisa terjadi asam urat? Ini anda konversi ke alanin, lalu ke rombongan urea ini. Ini rombongan untuk asam uratnya. Nah, jadi itulah dia nama lain dari selatan ini siklus kore, kore ya, cycle. ya beginilah yang menyebabkan gerakan-gerakan ada ekstensi, fleksi tadi ya ada suposition dari sendi lutut yang sering terpakai di olahraga basket. dan nanti di blok ini kita akan belajar tentang istilah istilah spring atau strain ya. nah maupun juga bisa ruptur dengan acilis akun jadi ada pemeriksaan fisiknya nanti nah, ini di block klinis ya. dan juga kalau misalnya memang dia ada fraktur nah di ronson itu beginilah tampak-tampak lahan -tampak. dan juga dengan atas ini nanti ada rototerapi muscle ya. nah, ini adalah learning-learning isu yang perlu dihafalkan dari skenario ini ya. Karena untuk prediksi osoka ini bisa aja trauma maupun spain strain ya Nah ini contoh-contoh soal kalau yang bisa dikeluar di osoka berdasarkan referensi dari Udi ya Dia bisa nanya etiologi, bisa nanya tata ya. Nah bisa nanti ditanya dosen diagnosis kalau dikasih foto Baik foto ini, foto klinis, foto ronsen ya ini variasi-variasinya bisa ditanya tentang tindakan nah ini kalau udah ada pasien ini ya kontusium musculorum ya diagnosisnya diagnosis ya. Nah, ini lagi ruptur ACL nah. jadi memang kita perlu perdalam pasien ACL apa itu tadi di anatominya ya Nah, ini bisa jadi lokasi tulangnya lepas dari sendi. Ya.